Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Vixion Bolong. Kita mereview cara mengatasi body pecah atau bolong yang enggak ada nih, ya. ya yes, Sob dan ini kaper yang udah kita copot, yang ompong nih. Kafornya ya, Kapernya ompong, potongan yang enggak ada, kita perbaiki lagi ya. Besok untuk media pekerjaan, kaper atau? Menambah keper kita menggunakan tanah dan tanah yang kita cari adalah tanah seperti ini, seperti ini ya. Kita ambil bagian yang... Dan kadang mungkin kita menemukan waduk kucing juga kadang kita ketemukan ya. Tapi jangan diambil ya kalau ada waduk kucingnya. Ya setelah dirasa cukup kita lanjut ke pengaplikasian ya. Ya jadi di sini yang kita gunakan adalah tanah ngebul ini ya dan power glue power glue nya yang rada anggap aja ini mahal harga 8000 ya jangan yang eh, 2000 apalagi yang 1500 atau yang 1000 dan kita ini menggunakan bekas bako ini ya Kita simpan di bawahnya dulu, bentukan dulu. Kita kasih power glue biar dia gak cicing, ya. Nah ini ya ini bagus, ya yang ini perlu perbaikan setelah dirasa udah mulai membentuk ya sob jangan lupa dibentukkan dulu kalau dirasa udah bentuk udah mulai membentuk seperti yang ini ya seperti yang kiri atau seperti semula kita tabu hiri, ta, atau kita kasih power dulu ya? Power glue, power glue, power glue, mantap nih. Lalu kita kasih tanah. Tanah, tanah, tanah. Jangan <tai syarikat> lupa ditiup, biar enggak panas ya. Lanjut ke porgo lagi ya Pergo, pergo, pergo, pergo Pergo lagi aja semuanya Dan Jangan lupa tanah lagi ya sudah selesai tinggal nanti di lapisin debu lagi jangan lupa ininya di kalau masih ayah ditutup dulu ya buat neck tem atau buat yang selanjutnya ini awet juga nih Ya sob, barusan Saya rata-ratakan dulu Saya kira-kira Kanat -kira tangganya dulu Ternyata begini Hasilnya Lalu kita coba pasangkan Ke pasangannya Ini pasangannya ya kita coba pasangkan ke pasangannya dan ternyata begini hasilnya enggak kurang simetris ya tapi nanti kita dempul mudah-mudahan jadi rata kembali ya tapi setidaknya ini bisa menutup bolongnya ya. Untuk kekuatan jangan diragukan ini ya. Ini kekuatan ini ya jangan diragukan ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicoba di rumah ya. Oke okay guys semuanya kini sudah selesai dan ini keper yang kemarin patah ya yang kemarin sobek kini sudah bagus kembali Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nya ya